Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya Dengan topik alat musik tradisional Sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video dan channel aku ya Terima kasih Mari kita mulai videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. biasa, yes, yes, yeay. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, tangan ke depan, angkat telapakmu, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim, hadithubillahirrahmanirrahim wabil islami dinah wabil muhammadin nabi ya wahasullah wabil sidikni Ilma, wa suqutni fakmah wa ja'al amin ya robbal alamin ada masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? patahin bu I iya betul sekarang ada Tahu tidak apa itu alat musik? Piano. Jika? Iya, betul. Itu adalah contoh alat musik. Alat musik sendiri adalah alat yang dapat mengeluarkan suara yang indah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Alat musik tradisional Sendiri adalah alat musik yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Misalnya untuk alat musik tradisional di Indonesia ada gamelan dari Jawa, Bali, Sumatera. Alat musik ini terdiri dari gong, saung, kenong, gambang, dan lain-lain. Yuk ikuti buku gamelan. Sekali lagi alat musik apa ini? S.A.S.A.N.D S.A.S.A.N.D Dari Nusa Tenggara Timur Ar musik ini Dimainkan dengan Di Petik Yuk ikuti Buku Sasando Sekali lagi Ar musik apa ini? Sasando. Kolintang Dari Minahasan. Hasan Sulawesi Utara Art musik ini di mereka dengan cara dipukul Yuk ikuti buku Ko Lintang Sekarang lagi, musik apa ini? Ko Lintang Dan masih banyak lagi uh, Musik tradisional dari Indonesia uh, Musik tradisionalnya Dari luar Indonesia Ada Makas dari Amerika Dan Kastanget Dari suku Venesia Yuk ikuti buku Mahakar. Sekali lagi, Mahakas. Kas tanget. Sekali lagi, Kas tanget. Anak-anak kegiatan kita hari ini adalah membuat alat musik sederhana. Ada dua pilihan yang bisa anak-anak pilih. Pertama, kalian bisa membuat Mahakas atau Kas tanget. Bahan, bahan yang ibu khusus membawa Sudah membawa semua kan? Sudah bu Mantap Sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Cara membuat makas Bagi yang memilih membuat makas Siapkan botol bekas Kemudian isi botol dengan beras dan kikil Kia-kia seperempat bagian botol saja Tutup botol Kemudian lilitkan kardus Di bagian leher botol Atau bagian atas botol Tutup kardus dengan kertas lipat Sesuai warna yang kalian inginkan Yang diilim dengan lem uhu Minta bantuan bunda untuk mengkatkan ya gambar beberapa hiasan pada kertas lipat untuk menghiasi botol. Kunting hiasan pada kertas lipat sesuai bentuknya. Tentu saja dengan dibantu bunda ya, lem hiasan pada botol menggunakan lem uhu dengan bantuan bunda makas sudah siap dimahinkan sekarang ibu akan menjelaskan cara membuat alat musik kastangat pertama-tama siapkan kardus yang sudah dipotong membentuk persegi panjang tutup kardus dengan kertas lipat sesuai kesukaan kalian menggunakan lem uhu minta Bantuan bunda ya, tutup botol dihiasi dengan kertas lipat sesuai selang kalian. tembakan tutup botol tadi pada kedua ujung kardus. Menggunakan lem tembak, minta bantuan bunda ya. Kas siap dimakan. Setelah apa yang kalian lakukan, bagaimana perasaannya kalian? Sangat senang, senang sekali bu. Alhamdulillah, ternyata semua senang ya. Jadi, apa yang kalian buat ini adalah art musik, makas, dan kastanget. Secara sederhana. Jika aslinya, kalian bisa mencari di Youtube dengan bantuan Bunda ya. Sekarang, sebelum pembelajaran Ibu Tutup, malah kita berdoa bersama-sama. Tangan ke atas Tangan ke depan Lipat telapakmu. Mari kita doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakawa Rumah Wabihamdika Asadu Allah Ilaha illa Anta Astafiuka Wa Atubu ilahi Wassalamualaikum Ba wa tuhi